wadidaw wadidaw lihat teman-teman di depan kakak sudah ada satu kotak harta karun. Widi widi, kira-kira isinya apa ya teman-teman? Di sini untuk kotak harta karunnya lumayan kecil ya teman-teman. Yuk daripada penasaran, mending langsung saja kita buka isi kotak harta karunnya ini. Di sini kakak juga penasaran banget teman-teman. Yuk langsung saja kita buka ya. Kira-kira isinya apa ya teman-teman? Menurut teman-teman kira-kira Ini isinya apa Yuk tebak Oh didau. Lihat teman-teman di, di dalamnya ada bungkusan lagi Kita keluarkan Nih kosong ya Kita buang dulu kardusnya Widih widih Ternyata di dalamnya ada sekumpulan mainan Avengers Teman-teman Widih widih Mantul sekali kita keluarkan satu persatu ya teman-teman kita keluarkan dulu Widih Widih lihat teman-teman di sini ada enam buah mainan ya kita buka di sini apa ya Widih Widih lihat teman-teman di sini ada mainan Loki. Widi <laughs> oh, Widi mantul sekali ya teman-teman Loki ini dia ada tanduknya teman-teman berwarna emas ya dia kepalanya juga bisa geleng-geleng. Halo teman-teman. jadi mantul sekali. Tangannya juga bisa bergerak teman-teman. Lihat -teman. di sini ada dudukannya juga teman-teman. Nah bisa disimpan seperti ini. Kemudian di sini ada ininya juga. Lihat, ada pedangnya, teman-teman. Di sini pedangnya ada dua. Lihat, di sini pedangnya ada dua, teman-teman. Eh, -teman. kita simpan dulu saja. Oke, mantul sekali. Kemudian sekarang kita buka mainan yang kedua. Jadi, di sini ada apa ya? Wadidaw, wadidaw. Lihat, teman-teman, di sini ada mainan keren sekali. Ini adalah mainan TORS teman-teman. <tos> Wow mantul sekali ya teman-teman Disini torsnya Rambutnya berwarna orange Dia membawa pedang ya teman-teman Tidak membawa palu Dia membawa pedang teman-teman Lihat di belakangnya ada sayapnya juga Wow keren sekali Dia kepalanya juga bisa geleng-geleng Seperti ini teman-teman Mantul sekali Yuk kita simpan Kita simpan Oh di sini pedangnya ada dua ternyata teman-teman Pedang si tors Kita simpan Oke teman-teman sekarang kita buka mainan yang ketiga Widih widih Lihat teman-teman Untuk mainan yang ketiga di sini ada Hulk Hulknya sini pakai armor ya teman-teman Lihat Kepalanya pakai helm seperti ini Ada rambutnya berwarna merah Wow mantul sekali teman-teman Lihat ganteng sekali ya teman-teman lucu imut-imut di sini torsnya eh apa hurufnya huh? membawa palu dan juga kapak teman-teman yuk kita pasangkan jadi mantul sekali kita pasangkan kapalunya di sini dan kapaknya di sini lihat teman-teman keren sekali wow yuk kita simpan kemudian sekarang kita buka mainan yang keempat teman-teman kira-kira apa ya mainan yang keempat ini? wadidaw wadidaw lihat teman-teman di sini ada mainan cantik sekali. Ini adalah Wonder Woman, teman-teman. Widih, widih, keren sekali ya Wonder Woman ini. Dia membawa tameng, teman-teman. Lihat tamengnya berwarna emas. Widih, cakep sekali, teman-teman. Cantik ya. Dia rambutnya berwarna hitam, hitam ikan. Wow, cantik sekali. Kita simpan. Kemudian sekarang kita buka mainan yang kelima. Kira-kira nah, apa ya mainan yang kelima ini? Dia berwarna merah, teman-teman. Widih, Widih, lihat teman-teman, mainan yang kelima ini di sini ada Widih. Di sini ada the place, teman-teman. Wow, lucu sekali ya duplas ini. Dia berwarna merah, ya teman-teman. Dia sedang berlari. Kekuatan duplas ini dia bisa lari sangat cepat sekali ya teman-teman. Larinya sangat kencang, melebihi kecepatan cahaya. Widi Widi, lihat dia sedang berlari ya. Lucu sekali. Kita simpan. Kemudian sekarang kita buka mainan yang terakhir teman-teman. Widi Widi di sini ada apa ya? Wadidaw, Wadidaw, lihat teman-teman di sini ada Widi, Widi. Di sini ada mainan Black Panther, teman-teman. Wow, ganteng sekali ya Black Panther ini dia si manusia kucing hitam ya matanya berwarna putih teman-teman, cakep sekali. Dia kepalanya juga bisa lirik-lirik ya, bisa geleng-geleng. Tangannya juga bisa bergerak. Kalau kakinya enggak, teman-teman. Jadi, cakap sekali mainan ini. Berat sekali teman-teman. Mantul, mantap betul. Wadidaw wadidaw di sini kita sudah mendapatkan 6 buah mainan teman-teman. Terima kasih ya sudah menonton video ini. Sudah mana menikahkah membuka isi kotak harta karunnya ini. Terima kasih ya teman-teman, sampai jumpa lagi besok. Dadah.